Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat YouTube semua. Nah, ini kita akan review atau memproses cara pengkliran demikian MS dua ribu enam ratus. Ini MS dua dari Lincoln. Kita baru coba belum tahu hasilnya Ini. Hardenernya hardener MS2600 hai, ya. ini kata tokonya paket gede yang dari MS 2500 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, pakai hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, satu liter ya berarti ini satu banding empat banding satu ya atau empat banding satu lebih sedikit Dan untuk tunernya segimana kita eksperimen dulu kita ambil gelas takar ini bekas bohlam alam ya ini wadah Ya dan setelah kita sediakan wadah-wadahnya dan ini wadah takarnya. Kita semua nih. Kita tuang ya. ini kita tuang. Satu. Dua. 4 kita gunakan empat wadah ya. dan untuk hadinernya Untuk hardener kita kasih satu ya, hardener satu. Dan di sini kita menggunakan thinner bio ya, ini bio karena bio standarnya. Karena satu ban empat kita coba ini biar katanya ini kan sama-sama dengan Beliin kan, Ms. dua ya, yang satu banding satu. Jadi, kita ikutin supaya satu banding satu tadi itu obat satu. Kita, kita tinggal kasih tiga ya, satu, dua, tiga, empat. Jadi di sini kita empat clear satu hardiler dan 3 thinner jadi hampir sama dengan satu banding satu ya jangan lupa dipakai dulu Setelah selesai di cocek, kalau untuk clear blinking, diamkan dulu beberapa saat atau bisa dibilang beberapa menit ya. Ya, sobat, setelah dirasa udah bening nih ya, udah buih-buih udah menghilang, lalu kita mulai aplikasikan ke medianya. Di sini kita akan mengaplikan ke media helm ya. Sekarang, ini, ini, ini. kita Ini Ya sob, setelah jeda beberapa menit kita lanjut lagi kita pastikan dulu udah terkena clear semua bagian ya. Dan setelah dirasa selesai kita tunggu hasilnya ya Ini penampakan masih basah ya Kalau penampakan masih basah ini masih cukup menipu nih ya